Harga emas hari ini di PT Aneka Tambang terbuka, Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022, terpantau mengalami penurunan harga jika dibandingkan dengan kemarin. Berdasarkan informasi dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp984.000 turun Rp4.000 dari perdagangan sebelumnya, Kamis, tanggal 30 Juni tahun 2022. Adapun emas satuan terkecil dengan ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp542.000 turun Rp2.000 dari posisi sebelumnya. Selanjutnya untuk harga emas 24 karat ukuran 5 gram hari ini dibanderol Rp4.695.000, sedangkan emas batangan dengan satuan 10 gram dijual dengan harga Rp9.335.000. Harga emas untuk satuan 50 gram dibandrol 46.345.000 rupiah. Sedangkan untuk cetakan berukuran 100 gram dapat ditebus dengan harga 92.612.000 rupiah yang saat ini keduanya belum tersedia. Adapun ukuran 1.000 gram dibandrol 924.600.000 rupiah. Sementara itu, harga jual kembali, Bu Emas Antam berada di level 864.000 rupiah per gram, turun Rp 3.000 dari harga sebelumnya. Harga jual kembali ini belum mempertimbangkan pajak jika nominalnya lebih dari 10 juta rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 1 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.